Cara Bahasa Indonesia yang baku dan benar Telur Salah Telur Betul Lobang Salah Lubang Betul Cowok Salah Cewek Selalu Betul